saya di channel pelampung berjalan hari ini kita mancing teman teman kita menggunakan umpan mie sedap teman teman ya. jadi mie ini kita tambahkan air sedikit biar lembut ya. baru kita jadikan umpan oke ya, teman teman langsung saja kita gas kita menambahkan sedikit air ke mie nya biar minyak lembut semuanya. Oke, teman-teman. Seperti ini cara pasangnya. Langsung saja kita coba. Oke, teman-teman. Sudah ditarik. Asik, asik! Ikan sepat teman-teman lumayan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Sepat Lanjut lagi teman-teman Oke, mantap teman-teman Dua lagi teman-teman Dua lagi Dua ekor lagi Mantap Sini banyak ikan teman-teman, jadi langsung kita strike dua ekor sekaligus. Mantap teman-teman, dua ekor lagi, lanjut lagi teman-temannya. Sangat banyak sini. Oke mantap teman wah, wah Dua ekor lagi Mantap Dengan jenis ikan yang berbeda teman teman ya Sekali narik Dapat dua ekor Dengan jenis ikan yang berbeda Mantap, teman-teman! Jangan lupa mancing, teman-teman! Karena mancing bisa membuat kita awet muda. Kita lanjut, teman-teman! Ya. Mantap, teman-teman! Langsung dibawa, teman-teman! Ya. Bilang surat pelampungnya. Lagi mantap teman-teman. Dengan satu jenis ikan, dua ekor dengan jenis yang sama teman-temannya. Ini dia. Di sini banyak ikan teman-temannya. Jadi kalau kita lempar umpan, langsung bisa teman, -teman ya. Mantap teman. -teman. Kita lanjut lagi teman-teman Dua pancingan ini teman-teman Sekali strek Langsung dua-dua ekor -dua terus Gimana kalau 10 pancing Baru Sekali strek Nanti kita coba tapi di video berikutnya Teman-teman ya Langsung tuh, teman, teman Langsung langsung ditarik-tarik ya teman-teman ya -teman. mantap teman-teman langsung terakhir teman-teman uh ngeri teman-teman wah mantap teman-teman memang sangat mantap satu ekor teman-temannya ini dia, lumayan. Teman-teman, lanjut lagi. Teman-temannya kita lanjut lagi. Oke, mantap, teman-teman! Mantap teman-teman Mantap Mantap teman-teman Mantap teman-teman kalau ikan banyak semangat juga kita ya teman-teman ini kita mengisi waktu luang kita ya teman-teman ya. mumpung ada waktu luang daripada kita tidur-tiduran mendingan kita mancing santai-santai ya teman-teman ya. oke lanjut teman-teman oke mantap kan teman mantap Jatuhkan. Ya, sudah mulai cari. Mantap. Trek. Dua ekor lagi teman-teman. Dua ekor lagi. Tapi sayang teman-teman, ada satu ini masih sangat kecil ya teman-temannya. Ini. Dan ada ikan sepak juga ya. Yang ini kita rilis aja teman-teman karena masih sangat kecil sayang juga ya teman-temannya kita lanjut lagi teman-teman oke mantap teman-teman tarik wah teman-teman wow dua ekor teman-teman wah asik ini teman-teman wah ada deh mantap teman-teman dua ekor lumayan teman-teman ya lumayan sip teman-teman ini teman-teman lumayan oke teman-teman kita lanjut lagi oke mantap teman-teman mantap mantap mantap berikan teman, -teman. Mantap teman-teman Mantap Mantap teman-teman Ternyata ada ikan ini teman-teman Ini dia Syukurlah teman-teman ya Bisa mendapatkan ikan ini juga Mantap teman-teman Oke teman-teman Karena waktu kita sudah semakin sore jadi kita akhiri dulu mancing kita kali ini teman-teman Dan hasil yang kita dapat hari ini ya lumayan banyak lah ya Nanti kita mancing lagi Kalau ada waktu ya teman-teman ya Kalau ada waktu ke depannya kita mancing lagi Rasanya mau mancing terus teman-teman ya Kepingin mau mancing terus tapi Waktu kita tidak mendukung teman-teman ya, Karena sudah semakin sore lalu nyamuk juga semakin banyak teman, -teman. Jadi kita akhiri dulu Tetap semangat Jangan lupa mancing teman-teman Karena mancing bisa membuat kita awet, -awet. Terima kasih